Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa wa Saudara, seorang pakar sosiolog, Wilfred ia berkata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 Surga sudah tidak menarik lagi. Lantas apa salah satu kriteria ciri-ciri hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang soleh, saudara? Simaklah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: Nikmal malu soleh, dirujuli soleh. Sebaik-baiknya harta terbaik ialah harta yang berada di tangan seorang yang soleh, saudara.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 santunan yatim dan bu'afa jadi dimulai dari kita jadi nanti pastikan buka youtube ya buka youtube lalu ketik komunitas cinta yatim jangan salah logo lihat logonya itu ya komunitas cinta yatim logonya logonya itu nanti buka youtube nya keluar lalu tekan subscribe bismillahirrahmanirrahim dan lonceng notifikasi jangan lupa bismillahirrahmanirrahim. Nah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bin jayyul Al-Jilani mudah-mudahan channel ini berkah channel ini seutuhnya akan menjadi jalan untuk Hamdalah TV senantiasa berkhidmat untuk umat. Amin.